Ahli yang dolo pernah ada di sini yang pernah singgah warnai betapung hari tapi semua sekarang sudah beda suhu Sesubahagia dengan dia Dan kita masih tetap setia Walau kita tahu ini salah Tuhan tolong harus bagaimana Hapusnya dari kita pun hati Hapusnya dari kita pun ingatan Siu sing bisa, sing bisa lupa Masih ada sepung nama dalam hati, jujur lupakan paling setengah mati. Su terlanjur nona beta pakai hati, dan sejuga juga suara yang memiliki. Tuhan tolong kalau cinta memang Mungkin lupa beta Sekarang lah yang cerita bahagia deng dia Beta sini terluka Masih beta cinta alih sampe nanti sampai nanti rambu ini jadi putih Seng terganti ganti masih satu hati Biar sesu pilih lain laki-laki Beta ucap doa Tuhan memberkati Walau kenyataan akan paling sakit Beta patah hati jadi yang debati Alih pigi yang permisi Terima kasih nona